Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat. Lancelot dimanapun kalian berada, kembali di Fatifi Hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Namun, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa para sahabat untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar terbaik kabar baru dan kabar spesial dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Billar tentunya mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini persahabat ya bang mina kawan mengucapkan selamat hari kartini untuk wanita wanita hebat oh persahabat ya salah satunya Kartini, warga Konoha, adalah Bunda Lesti Keciora Masya Allah, wanita tangguh, wanita hebat, dan wanita yang sangat menginspirasi. Persahabatnya, Kartini, negeri Konoha, itu Bunda Lesti Keciora Ia ya, mengetahui dari awal, persahabatnya sungguh perjuangannya Bunda Lesti itu dalam mengangkat derajat orang tua. Meringankan beban keluarga itu sangat luar biasa banget, ya persahabatnya. Mudah-mudahan. Selalu menginspirasi dan selalu menjadi orang baik Dan selalu menjadi panutan untuk banyak orang Kita simak juga bersahabat di beberapa komentar Kita simak dari akun Devana Kurniati mengatakan Masya Allah semoga Bunda Lesti selalu sehat Hidupnya berkah jadi istri saleha dan ibu yang amanah Buat anak-anaknya kelak Amin ya Allah, semoga kita juga selalu sehat ya Leslar Rover Sehingga kita selalu jadi saksi dan support buat keluarga kecil mereka Amin Mudah-mudahan kita semua juga selalu berikan kesehatan Dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan Selanjutnya para sahabat, ini ada momen spesial banget ya Untuk keluarga konoha cidukan vitamin saat Leslar Les Bilar ini menghadiri baris krim untuk pemeriksaan para sahabat ya lesi kejora itu dilindungi banget ya oleh suami tercintanya sang pelindung dan penjaga nih Papa Bilar Masya Allah kita sih bangga banget melihat seorang rezeki Bilar yang selalu menjaga selalu melindungi istri tercintanya momen pun bersahabat di reverse oleh akun sendal putih underscore Bilar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan juga di postingan ini Yakni dari akun Instagram Ririn Fadisa mengatakan Masya Allah suami yang sangat melindungi istrinya Semoga tetap istiqomah ya Leslar, Lesti, dan Bilar Ada juga tanggapan lain dari akun Hakaniati, Masya Allah semoga Allah selalu menjaga cinta dan sayang kalian satu sama lain Sampai selamanya, amin Allah maamin Masya Allah banget ya Tanggapan dan respon yang positif selalu diberikan dari orang-orang yang tulus, mencintai Lesti dan Bilar. Berikutnya juga persahabat, ini ada kabar viral juga nih persahabatnya Lesti dan Rizky Bilar saat datangi pada skrim, ini masuk di berita Lambetura. Diperhatikan persahabatnya Rizky Bilar dan Lesti kejoram, kembalikan uang sekoper dari Steven dan Apro. Rizky Billar dan Lesti Gejora mendatangi baris krim Polri dan mengembalikan uang yang diterima dari robot trading DNA Pro ditemui usai pemeriksaan Rizky Bilar dan Lesti Gejora mengaku ingin lebih hati-hati dalam menerima tawaran ke depannya keduanya dicecar 19 pertanyaan terkait uang yang diterimanya dari CEO Founder DNA Pro Stephen Richard dan di pasangan ini pun persahabat ya pastinya ada saja komentar negatif yang diberikan dari netizen dan haters Kepada Leslar Kita lihat persahabat ya di kolom komentar Disitu disebutkan mata duitan Kata itu Leslar ya Tetap kita support dan doakan Mudah-mudahan Lesti dan Rizky Bilar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Amin Kita selaku fans sejati. Harus tetap semangat, support, dan selalu optimis ya untuk mendukung karya-karya terbaik idola kesayangan kita Dan selain komentar negatif sahabat ya tentu ada juga komentar pembelaan nih ya dari para sahabat Leslar Dari akun Instagram awali. Fitri mengatakan tinggal kembaliin doang gamping Leslar mah katanya tuh bersahabat ya bentuk pembelaan dari sahabat Leslar nih, Masya Allah semoga tetap dukung dan support yang terbaik untuk Lesti dan Bilar berikutnya juga bersahabat kita simak nih potret kebersamaan Lesti dan Bilar bersama kuasa hukumnya juga bersahabat ya Kak Sandy Arifin dan beserta teman-teman yang lain insya Allah, Semoga tentunya Kedepannya ini menjadi lebih baik Persahabatnya dan berhati-hati Untuk mengambil Sebuah keputusan persahabatnya Apalagi memang uang satu cover itu Bukan uang yang sedikit Tetapi bisa diambil Hikmahnya mudah-mudahan Leslar ini selalu Diberikan kesehatan Dan dilindungi dari orang-orang yang Tidak baik kita masih menunggu kejutan dan kabar terbaru berikutnya di pagi hari ini. Tetap stay tune dan menonton channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian mengenai informasi tersebut silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.